di sini ada cover spesial buat kita semua para fans dari Bunda Inul Pak ya Ketika diwawancara mengenai soal pernikahan Lesti dan Bilar Bunda Inul ngasih wejangan khusus para ya Untuk pasangan Lesti dan Rizky Bilar Wejangannya adalah tentunya Bunda Inul ngasih tips Kalau di kamar harus wangi kata Bunda Inul Pak sahabat ya Aduh cute banget nih ya <laughs> Tentunya Bunda Inu juga sudah diminta untuk hadir dalam acara lamaran, resepsi, dan tentunya akad pernikahan dari Lesla. Persahabat ya, tentunya Bunda Inu sudah tahu semua tentang pernikahan Lesti dan Rizky Bilar. postingan tersebut juga tentu telah direpost oleh akun Instagram Lesti Bilar Underscore. Lesti bilar galeri underscore yang mana sebuah kalimat caption yang dituliskan Weh jangan bunda inul, kalau di kamar tuh harus wangi Ya gak boleh perang gas perut dong bun Hobi mereka loh itu katanya ya. Tentunya banyak sekali dibanjari komentar dan respon dari para fans Yani dari akun ini mengatakan Oke bun nanti aku di kamar rosas pakai parfum terus Katanya aduh cute banget nih ada juga komentar lain dari akun Instagram Kapa yang berkomentar Oke okay deh, pembelajaran buat gue juga Kalau kewan wajib stok Stella banyak Katanya, aduh memang para fans luar biasa banget Persahabatnya komentarnya sangat cute-cute banget Mudah-mudahan tentunya untuk hubungan idola kita Lesti Bila selalu diberikan kelancaran dan kebahagiaan Amin, ya robbal alamin dan ke kabar berikutnya, para sahabat kita mendapatkan kabar baik dan kabar bahagia dari Kak Nova, para sahabat, ya kita lihat aja di akun Instagram pribadinya Tentunya mengunggah sebuah postingan, para sahabatnya di GS-nya Di sini tentunya Kak Nova sedang berbelanja khusus untuk calon mantan, para sahabat, ya Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Nova Pusing ya mau pulang ke Indo gak habis abis belanjanya. Duh persahabat ya. Ternyata Kanova mau pulang ke Indonesia persahabat ya. Duh makin gak sabar Kejutan yang akan diberikan nih. Wow tentunya bakalan surprise banget di persahabat ya. Doakan mudah-mudahan Kanova selamat sampai di Indonesia persahabat ya. Dan kita lihat juga keunggah selanjutnya dari Kanova Tentunya sudah belanja banyak banget di persahabat ya belanja skincare tentunya untuk calon manten kata Kanova persahabat ya aduh luar biasa banget nih persiapan yang disiapkan oleh Kanova luar biasa banget persahabat ya tentunya sudah mempersiapkan kado khusus untuk pasangan Lesti dan Rizky Bilar mudah-mudahan tentunya persahabat kita mendapatkan kejutan vitamin bahagia nih dari keluarga Leslar maksudnya tunggu saja info dan kabar terbarunya Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan dan vitamin bahagia langsung dari idola kesayangan kita. Mungkin ini dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar, bermanfaatkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.